Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang ini saya akan ini promosikan ini. Ini adalah batu akik. Ini batu akik erasium bangkok. Ini ada pentingnya hmm, Ini warnanya sangat bagus. Kapasinya warnya, uh, sangat keren ini. Ini harganya murah hanya. Rp50.000 BHPR tempat atau COD jadinya anda tidak perlu transfer untuk pemesanan bisa anda tinggalkan di kolom komentar nanti kita akan share ini mengontak WA nanti anda bisa menghubungi saya terima kasih ya sebetulnya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ni